udah kayak lebi itu namanya jemur bapaknya depan rumah <laughs> <laughs> rumahhan masuk saja <pasada>. yang nomor pertama udah <tawa> <Tidak> jalan <tawa> jangan jalan yang kan. satu antar ikutin truk sekali satu, ya, satu satu Apa? Satu kalau tidak ada kita pulang saja Nanti diantar langsung oke okay, siap Oh ada, ada uang Tanya, kenapa tanya dulu Bukan Amanah sini, tapi Iya, iya, kita kasih sampe ke amanah setepatnya Kalau tidak dapat, gak usah menurut rumah Iya, jalan ke saja cari Iya, kembali lagi Berapa? Berapa? kita dapat kita dulu baik apa-apa suruh -apa tuannya saru mandi baik waktu nyampe